Desember... Burung tangkai buto masuk dalam jenis teran yang banyak dicari. Burung ini digunakan untuk isian burung murai batu. Burung tangkai buto memiliki performa yang cukup bagus. Kicauannya mampu dilakukan pagi hari hingga malam. Sehingga burung ini sangat tepat digunakan sebagai burung masteran. Karena harga tengkek buto relatif cukup mahal, maka sebaiknya membeli dengan melihara dari anakan. Perawatan anakan tengkek buto bisa dilakukan sendiri, asalkan Anda lakukan dengan teliti dan cermak. Selain itu, ada beberapa tips yang bisa Anda gunakan dalam merawat burung tengkek buto anakan. Di antaranya satu, Beri makan canggri Biasanya burung ini memang banyak konsumsi jangkrik agar rajin berkicau Namun untuk anakan anak tengkek buto sebaiknya berikan jangkrik dengan membasahinya agar burung tidak kesakitan Pemberian dengan cara ini juga dapat bermanfaat agar burung tidak dehidrasi 2. Penjemuran Penjemuran biasa dilakukan bagi semua jenis burung kicauan. Hanya saja, lama penjemuran burung anakan dan burung dewasa berbeda. Anda bisa lakukan penjemuran pada burung tengkek buto anakan kurang lebih 5-10 menit saja. Lakukan pagi-pagi sekali setelah matahari terbit. Tiga, Sangkar harus bersih Sangkar adalah tempat di mana setiap burung tinggal Sangkar berperan penting dalam kenyamanan yang dirasakan burung Oleh karena itu, agar burung selalu nyaman dan sehat, pastikan sangkar selalu bersih Bersihkan setiap hari dan ganti selalu makanan dan minumannya bagi sangkar burung anakan, sebaiknya Anda ganti secara rutin serbuk kayu atau daun kering sebagai atosnya. Burung tengkai buto biasa digunakan sebagai master burung kicauan karena harganya cukup tinggi. Sebaiknya Anda beli anakan tengkai buto saja.